shalom di sini saya akan mereview channel abang marwan yang sangat kece pertama kita lihat video pertama he bagus menarik indah sangat estetik sekali lanjut ke video kedua he bagus menarik indah sangat estetik sekali Lanjut ke video ketiga. Hem bagus, menarik, indah, sangat estetik sekali. Lanjut ke video keempat. Hem bagus, menarik, indah, sangat estetik sekali. Lanjut ke video kelima. Hembagus, bagus, menarik, indah, sangat estetik sekali. Lanjut ke video ke-6. Hem bagus, menarik, indah, sangat estetik sekali. Lanjut ke video ke-7. Hembagus, bagus, menarik, indah, sangat estetik sekali. Lanjut ke video kedelapan. Hem bagus, menarik, indah, sangat estetik sekali. Sekian dari review saya, terima kasih.